Halo teman-teman balik lagi dengan Yubi Bart Thomas lagi di sini. Jadi ini adalah Asus Zenfone Max Pro M2 dengan kostum rom Oxygen OS dengan port OnePlus Seven Pro Cyberpunk, ribet bukan namanya. Saya agak kesel sama nih kostum rom karena ngabisin habis saya kurang lebih 4 gigaan dan custom romnya sama sekali nggak bisa saya pakai sebenarnya besar data dari kostum room ini cuma 2,1 GB, namun pas pertama kali saya download ternyata korup dan saya mesti menunggu satu kali 24 jam buat download lagi ya besoknya juga hasil sih menginstal kostum room ini tapi setelah saya install ternyata touchscreen nya jadi nggak bisa berfungsi dan saya tanya-tanya dong di forum dan saya mendapatkan jawabannya karena LCD nya bukan original lagi jadi nggak bisa gunakan ini ya ada daripada sia-sia lebih baik kita review aja menggunakan mouse jujur saya suka kali lihat botingnya kayak hacker-hacker gitu oke waktunya cukup cepat tidak juga sih 41 detik itu lumayan lama hmm. untuk boting aja jadi ini tampilan menunya bisa kita lihat di sini gambarnya itu kayak apa gitu ya cyberpunk gitu neon-neon kayak mana gitu dengan warna yang cerah gelap gitu cerah gelap ya gitulah dan kita akan bukai semua aplikasinya satu persatu rata-rata hmm, gak ada kayak cyberpunknya pun di aplikasinya kayak normal punya apa punya oh, error file nya error ya yang bawaan cyberpunk mungkin karena itu ditambahi yang biasa itu pun kayak foto biasa game space wah ada game space tapi sayangnya kita nggak bakalnya ubah e-game di sini ya karena nggak bisa disentuh dan itu bakal repot Unsur game ini apa ya? Hai, hmm, hai, ya Apa hai, hai, ya hai, oh, hai, bawaan langsung ya, tanpa perlu hai, lagi magic changer-nya juga kayak biasa ini rata-rata aplikasi bawaan ini ya dan playstore udah include ya di dalam aplikasi jadi nggak perlu download caps lagi oke sekarang kita buka settingnya dari sini kayak settingan bawaannya. bawaan ya bawaan oksigen os sedikit yang bisa diatur di status bar nya cuman baris style aja. Oh, maaf, dengan. Hmm, sekarang kita lihat di display ini ada ambient display, tapi diklik nggak bisa. mungkin karena LCD-nya nggak bawaan itu tadi, makanya ambient display-nya nggak bisa. karena di sini ada kustomisasi oh di sini mungkin ngatur apanya tampilan tema nah dan ini ada tema cyberpunk nya kita play dulu wah gini baru gayanya kudu hitam ya ala cyberpunk kita lihat lagi status bar kita tarik lagi oke ada yang spesial ya pengganti warna aja Dan lagi pengaturannya ada apa lagi di sini ini kustomisasi yang tadi ada pengaturan icon pack juga nifonnya buat tema yang lain situ. Rambuster, jadi sini rambusternya gunanya untuk optimal kameranya. Ya kita lihat fitur yang lain. Sini ada experience inform programs, spelling experience. EXPERIENCE Ini ada utilities, gunanya untuk apa? Oh kayak fitur spesial ya. Ini ada aplikasi locker kita cobain dulu ada error nggak ya Saya kasih pin hmm, aplikasinya mesti di add lah. Hmm, kayaknya bagus nggak ada masalah Nih paralel aplikasi Kenapa cepat ini, bentar paralel aplikasinya nggak bisa nambah. Ini kan atau untuk buat dua aplikasi ya, aplikasi ganda gitu. Ini untuk apa? Quick Launch, oh tombol cepat tekan dari bawah itu untuk buka aplikasi. Schedule for on off, ini OnePlus Laboratory, triple landscape. kita lihat juga ada tidak ada yang lain ya. Oke kita coba aktifkan developernya, bukan dari sini. Ntar saya cari dulu ya developernya di mana. Ternyata hidupnya ada di bullet sodium yang dari awal itu. Saya nyari ke mana, mana sampai buka email atau apa nggak dapat ke di situ. dan kita lihat developer optionnya apa aja oke penggunaan RAM sendiri 1,8 enggak terlalu banyak ya tapi kalau dibandingkan yang lain ini udah lebih lah lebih 200 MB biasa 1,6 atau 1,5 ya kan di fitur developernya juga nggak ada fitur baru semua biasa aja ya oke okay, untuk tampilan recent kita coba oke okay, mana dia oke okay, android biasa mana ada di bawahnya iconnya aja dan sampai sini saya baru paham apa yang hilang ternyata room ini nggak ada bawa kamera sama sekali maksudnya aplikasi kamera jadi kita gak bisa ngetes kamera yang di room ini jadi, mesti install lagi untuk kameranya Udah, sekarang kita coba. Ia artutunya aja, kira-kira dapat berapa ya? Hai, ya kecepatan standar sih rata-rata hai. -rata dapat segitu untuk Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, kita lihat hai. kita coba start. per detik masih bagus juga eh udah mulai turun sih di awal oke, ini belum satu menit tapi trolling lihat apakah bakal lebih parah atau dia bakal stabil di seratusan tetap oke dia naik Kayak trading, <laughs> kayak stabil kayaknya. Atau bakal rolling lagi? Kalau stabil mantap nih. Dah, The... oh enggak belum satu menit ada rolling. Oke okay, coba kita skip ke 15 menit lagi. Kayak mana dia, rollingnya? Oke, okay, bisa dilihat di sini parah banget. Dari 151 bisa turun sampai 75 dan di 10 menit, 15 menit terakhir panas CPU ini lumayan hangat 45 derajat celcius Aduh, oh ya. Dan ini betul-betul hangat HP-nya. Enggak hmm, rekomend sih kalau untuk tampilan gaya-gayaan. Ya oke okay, tapi untuk dipakai keserian kayaknya enggak nah, dari tadi saya lupa untuk nampilkan berapa persen baterainya yang dipakai tapi kita akan lihat penggunaan baterainya dan ini udah 2 jam berlalu setelah saya nyobai kostum RAM ini tadi karena tadi mesti sholat lagi dan kemudian habis sholat Jumat ada kerjaan lagi jadi sini tinggal 39% dengan pemakaian kayak gitu push wallpapernya kayaknya makan banyak baterai sampai 30% hmm, ini dari semalam ya 100% nya semalam dan cukup kuat dan ini saya upload di Sabtu sebenarnya baterai sampai, sampai malam masih 26% dengan posisi jaringan hidup cukup hemat sih untuk baterai dan inilah kostum room nya untuk gaya-gayaan keren tapi untuk pemakaian setiap hari kayaknya enggak kena banyak trolling tapi kalau kamu suka untuk apa style-style nama kawan atau keren-kerenan mungkin rekomen nah, demikianlah videonya ya lebih dan kurang saya minta maaf bye-bye